Mendapatkan pahala berlipat ganda Dari Juwairiah Ummul Mukminin Bahwa ia sedang berada di tempat sholatnya Satu kali ketika Nabi keluar dari rumahnya Untuk sholat subuh Kemudian Rasulullah pulang setelah salat dua Sementara Ummul Mukminin Masih duduk di tempat sholatnya Beliau bertanya Masihkah engkau dalam keadaan Seperti saat aku tinggalkan Ummul Mukminin menjawab Iya benar Lalu beliau bersabda Aku telah mengucapkan empat kalimat, tiga kali setelahmu. Seandainya kalimat-kalimat itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan mulai hari ini, pasti kalimat-kalimat itu akan lebih berat, yaitu: "Subhanallah, wibihendi, ada dahalke, Yang artinya, maksudnya Allah dengan memujinya. Sebanyak jumlah makhluknya, Sejauh kerelaannya Seberat timbangan arsnya Dan sebanyak kalimatnya Hadis riwayat Muslim At-Tirmidhi, Abu Daud Dan Ibn Majah